Jumpa lagi bersama saya Doni dan di video kali ini, sebelum kita mulai, saya mau menyampaikan bahwa uh, untuk teman-teman semuanya yang ada di Indonesia, yang terdampak virus corona, yang sekarang semakin mewabah mungkin ya, dan juga uh, di merek jadi saya mau menyampaikan bahwa kita sebaiknya berhati-hati, Jaga selalu kebersihan lingkungan kita, kebersihan diri kita, selalu cuci tangan juga sebelum melakukan aktivitas. Ya, jadi semuanya selalu dilakukan waspada. Ya, nah eh, kali ini saya mau sharingkan sedikit. Uh, kemarin memang tidak sempat untuk membikin vlog, dan kali ini saya ceritakan saja. Jadi, tanggal 5 Maret 2020 kemarin itu, kami diberi kesempatan untuk meliput kegiatan besar juga yang ada di Kota Maumere, dimana oleh salah satu sekolah, ya, salah satu sekolah yang terpopuler juga di Maumere, yaitu SMA Kampfrafferan Maumere yang dimana kegiatan pembukaan ini dalam rangka ulang tahun ke-15 SMA Kfrateran Mawameri, jadi mereka merayakan itu dalam periode lima tahun atau disebut lustrum dan di lustrum ketiga kali ini mereka akan uh, berlangsung kegiatannya itu perlombaan futsal dan juga voli ya banyak sekali tim yang bertanding di tingkat SMP. Karena ini juga merupakan salah satu ajang promosi, ya, saya pikir bagus sekali. Semoga di Maumere, apalagi di Maumere juga banyak uh, putra-putri yang juga bagus di dunia olahraga. Dan semoga saja kedepannya kegiatan seperti ini terus dilanjutkan. Dan di akhir video ini akan saya tampilkan sedikit, ya, seperti apa pembukaan. Lustrum ketiga SMA Kau Frateran Muammareh. Semoga ini juga bisa menjadi inspirasi untuk sekolah-sekolah lainnya yang ada di Kota Muammareh dalam melakukan kegiatan yang positif seperti ini. Jadi saya ucapkan selamat ulang tahun ke-15 untuk SMA Kau Frateran Muammareh. Ya semoga semakin baik, semakin terdepan juga ya untuk mencerdaskan anak-anak atau putra-putri bangsa ini. Oke, ini dia videonya. Mm. Thank mm -hmm. you. saat ini saya sedang berada di SMA Kavratan Momere dan sesaat lagi kita akan mengikuti pembukaan lustrum ketiga SMA Kavratan Momere dengan tema Merdeka Bermain Sambil Belajar dan di lustrum ini akan ada pertandingan voli dan futsal antar SMP se Sika bagaimana keseruannya? ikuti terus Dalam rangka menyambut ulang tahun ke-15 SMA Frateran Maumere maka diadakanlah lustrum 3 lustrum itu sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu penanggalan pada sebuah periode lima tahun 15 tahun sudah SMAK Frateran Maumere berkiprah di buminian Sika dalam periode ini tentunya sudah banyak torehan-torehan prestasi yang diraih tidak hanya di bidang akademik di bidang non akademik pun banyak prestasi yang diukir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 yang mengusung tema, Merdeka Bermain Sambil Belajar. Ada dua kegiatan yang akan dilombakan pada lustrum kali ini, yakni pertandingan voli dan futsal antar SMP se Kabupaten Sika, dan akan berakhir pada tanggal 14 Maret. Namun dikarenakan adanya penambahan jumlah tim yang akan bertanding baik futsal maupun poli, maka penutupan akan berlangsung pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2020.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 dan sambutan sekaligus pembukaan rangkaian kegiatan Lustrum 3 SMAK Frater Momere oleh Ketua Yayasan Mardiwiata Superwakilan Perwakilan Momere, Frater Maria Herman Yosef BHK. Pembukaan ditandai dengan pelepasan balon udara yang bertuliskan Lustrum 3 SMAK Frater Momere. Selamat sore untuk kita semua. Salam sejahtera untuk kita semua kan lustrum ketiga SMAK Frateran Maumere dengan resmi kami buka. Kami mohon kesediaan para kapten untuk bersama-sama melepaskan balon lustrum.